Jikalau para pemuda-pemudi rusak, pada pemuda-pemudi buta Al-Qur'an, tidak mengenal agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, anak-anak mudanya melakukan maksiat, bungkarat, bolalat, sayiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan anak-anak mudanya narkoba anak-anak mudanya berjudi anak-anak mudanya melacur anak-anak mudanya pergaulan bebas anak-anak anaknya anak -anak mudanya buta agama maka besok ke depan bangsa kita, negara kita bakal menjadi negara yang buruk negara kita bakal jadi negara yang rusak bangsa kita bakal menjadi bangsa yang rusak agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran Jangan pernah engkau takut menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil Saudara-saudara, kebenaran adalah milik Allah Dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya Saudara-saudara, kami, kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang lembek kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang tidak memiliki himmah, yang tidak memiliki hirrah, di dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa, dan untuk NKRI yang kita cintai. Kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang tidak memiliki rasa kecemburuan apabila bangsa dijajah, apabila bangsa dinista, apabila agama dinista, apabila agama dihinakan. Tetapi, kita lebih memilih satu pemuda, tetapi dalam hatinya, berkobar api-api perjuangan. Satu pemuda, tetapi tidak pernah mundur walaupun satu langkah di dalam membela kebenaran saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran selalulah engkau membela engkau punya agama membela engkau punya bangsa membela engkau punya NKRI saudara-saudara jangan beri ruang bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk hidup nyaman di negara Indonesia yang kita cintai ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT saya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 Saya bebas murni dari Lapas Gunung Sindur, belum sampai satu bulan, saya sudah ditahan lagi saudara-saudara di Polda Jabar. Kenapa? Karena dalam ceramah saya, saya membahas syuhada KM 50 saudara-saudara yang dibantai, KM 50 yang wafat, yang syahid, karena menjaga imam besar kita, lah, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya dituduhkan.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 dihadap apa tidak bejat apa tidak penjahat apa bukan bajingan apa bukan anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain saudara saudara sesama polisi aja dimakan apalagi yang bukan polisi betul betul, betul. betul. betul. betul. betul. betul. saudara saudara satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia seluruh Indonesia geger betul. betul betul. nah itu satu polisi yang wafat maka bagaimana dengan enam laskar setara -setara? apakah mereka bukan bangsa Indonesia apakah mereka bukan rakyat apakah mereka bukan anak-anak bangsa satu polisi wafat sambonya ditahan, sambonya ditangkap